Halo Brody Brody Gu, welcome back again di channel Chainsaw Slot Man ya. Di sini kita akan kembali bermain lagi Sweet Bonanza ya dengan bawa kredit di 1.500 dan gua memakai di sini memakai betting di 4800 ya dan gua langsung kasihkan aja polanya disini gua spin turbo 30 buat manas sih mesin aja ya guys ya Oh ya guys, gimana kabarnya kalian hari ini Apakah sudah diberikan jackpot? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan jackpot dan diberikan kesehatan tentunya ya. Dan gue di sini mainnya di situs taktik 88 ya situs paling gacor paling mantep paling terpercaya tentunya ya guys ya. Buat kalian yang mau join ini mau daftar langsung aja geskin di pin komen ya. Oh, di sini pecahnya oke okay ya. Dilihat-lihat di sini pecahnya oke. Okay. Kita lanjut aja ke spin cepatnya 30 ya. Tapi dengan catatan di sini masih taruhannya masih uh, non aktif ya. Dan setelah habis ini baru gua gaskan lagi taruhannya gua on kan ya. ya kita coba cari-cari frisbee aja ya di mana ini sekarang agak susah buat nyari frisbee nih ya guys ya tapi ya kita mencoba lah nggak ada salahnya untuk mencoba guys kita berikhtiar dulu di sini ya. lah bisalah bisalah kita dikasih jackpot lari ini Boy Boy seenggaknya 200-300 gitu ya kita bisa langsung wedekan aja langsung enggak usah nyari uh, terlalu gede gitu ya oke okay, kita lanjut kita gaskan dulu taruhannya kita onkan dan gaskan lagi di spin turbo 30 ya, guys ya kita ulangi pola yang sama guys polanya cukup simple Aduh susah banget nyari spree spin sekarang di bulan saya tapi nggak apa-apa kita coba lagi di spin cepatnya mudah-mudahan di sini dapat ya Ya, tolong bosku Jangan sampai nyedot terlalu banyak, ya. Kalau misalnya di sini kita masih belum dikasih free speed, bapak kita coba untuk buy speed, ya. Nggak usah diambil pusing. Yulah, ya, bisa-bisa ada turun, boy. Raga ada turun, oke lah. Apa-apa habis ini, kita coba untuk by spin ya. Kita coba untuk by skip by spin di sini, boy. Mudah-mudahan jackpot, bro. Oke, lah. Mantap, mantap, mantap! Kasih sensya, dikasih sensasional lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dikasih lagi nih dua ratus puluh ribu lumayan, Trot. iya cakep, nah ini dia boy boy, nice, Ih, lagi lagi lagi, lagi. wih mantap nih mantap mantap mantap mantap. Tujuh boy, kita profit satu juta ya, profit satu juta. Oke okay, kita udah profit delapan ratus thank you banget buat kalian yang udah nonton segitu aja yang bisa gue share. See you in the next video ya guys ya.